Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Satu Hobi Oke teman-teman ketemu lagi bersama Channel saya Di jalur Channel ya teman-teman Alhamdulillah Pada kesempatan kali ini kita masih Disehatkan Di umur teman-teman ya. Bisa ketemu lagi eh, Pada kesempatan kali ini Mudah-mudahan Teman-teman yang lagi beraktivitas Di luar sana mudah-mudahan Dilancarkan aktivitasnya diberikan kesehatan buat teman-teman juga yang lagi sakit mudah-mudahan cepat sembuh diangkat penyakitnya dikembalikan nikmat sehatnya lagi teman-teman ya oke buat teman-teman kali ini saya akan coba bikin tutorial umpan masih sama teman-teman menggunakan media udang ini seperti ini dan mie instan ya teman-teman masih ini masih baru misalnya belum <luluh> kita proses teman-teman Gimana cara proses peracikannya atau cara meraciknya? Kita langsung aja teman-teman ke peraciknya teman-teman. Kita langsung aja ke peracikannya teman-teman. Ini seperti biasa kita bersihkan dulu udangnya teman-teman. Kita langsung aja ambil kepalanya, nggak usah diberi semuanya. Kita potong aja kepalanya teman-teman seperti ini. Nah seperti ini. Kita potong aja kepalanya. Ntar lurus ini di blender ya, teman-teman. Seperti ini. Kita ambil dulu kepalanya tuh, kita taruh di blender dan kita campur dengan instan tadi teman-teman yang salini instan. Oke, kita teman-teman, bersihkan dulu, gak usah diteluk teman-teman. Kalau kemarin kan ditumbuk, yang sekarang langsung aja kita blender. Buat teman-teman juga yang mau ini apa, menyampurkan essen bagusnya biasanya saya pakai esen hafok teman-teman sedikit aja buat campurannya entar kalau kita disitu kalau ini ini sekarang kita mau bikin keringannya ada teman teman buat stok kalau kita mau mancing baru dipakai nah seperti ini teman-teman kita kecilan terus Oke okay. sampai cukup aja teman-teman kita kepala-kepalanya ini terus kita bersihkan teman-teman sampai cukup jadi teman-teman semua jenis umpan apapun bahan dasarnya tetap ada menggunakan udang teman-teman kita langsung bikin dari udangnya langsung bahan umpan-umpan jadi juga sama seperti biasa sama seperti halnya umpan-umpan yang lain tuh menggunakan bahan dasar mudah oke kita nih bu teman ya tuh baru segini teman-teman terus cukupnya kalau teman-teman mau campur ntar kalau mau dipakai bisa teman-teman memakaikan sedikit ikan tongkol atau ikan nila teman-temannya bisa menyampurkan kalau usah pakai kroto teman-teman paling pakai sen biasa pakai sen lapo saya teman-teman nah, kita sambur aja terus cukupnya. ini sekalian saya mau stok ntar buat dari Jumat besok teman-teman mancing kita taruh, entar udah jadi keringannya kita taruh di gokast temen teman di plasernya paling atas jadi kita kalau tidak mau pakai tinggal sedulah aja dengan air panas teman teman seperti ini temen-temen ini umpan bisa dipakai umpan ikan nila juga bisa temen teman umpan ikan emas apalagi yang paling hobi ini udang teman teman ikan mas Bukan dong teman teman informasi lagi buat teman teman Lebih bagus digunakan di cuaca siang hari teman teman kalau lagi panas teman teman ya. Bisa digunakan Lebih bagus itu Oke seperti ini teman teman ya Oke teman-teman kayaknya udah cukup segini tuh Kita bersihkan udangnya tadi dari kepalanya Tinggal dagingnya sama kulitnya teman-teman <tuh> Kita campurkan Linsan tadi Tapi kita Tak baik kitain dulu teman-temannya kita Tumbuk terus sebentar biar Biar terlalu keras Tadi pakai blendernya Tumbuk dulu saja teman-teman di seperti ini terlalu sedikit teman-teman saya coba campurkan lagi biasanya ini buat satu ini satu hidung ini buat dua kali bikin umpan bisa teman-teman taruh aja teman-teman juga bisa beli udangnya yang biasa di tepungkan ada cuman 5000 cukup payah temen untuk dua kali mensing <tuh> Ya teman-teman seperti ini tuh udah menyampur udang udah sama indomienya, sama misalnya kita seperti ini teman-teman. Udah menyampur ini udang sama indomienya. Tinggal kita proses ke ya teman-teman. Kita blender sampai halus, kita bikin keringannya deh ya, ini teman Oke, kita lanjut ke blenderan ya teman-teman. Nah, kita, kita terus kita rata teman, ini kita, kita, oke, kita oke, alat, teman -teman. sampai oke benar-benar Seperti ini ya teman-teman tuh, seperti ini. Nah, ini udah mulai menyapur teman-teman tuh, udah mulai campur. Udah sama ininya, <tuh> udah sama mincarnya teman-teman. Kita sekali coba teman biar lebih halus teman-temannya. lagi harus kan lagi teman-teman. Oke. Oke. Kayaknya sudah ini teman-teman ya. Sudah jadi ini. Itu seperti ini teman-teman. Oke, okay. ini hasil di blender tadi. Tuh, teman-teman, sudah ada di ininya, tuh. Seperti ini hasil tadi, campuran tadi. Kita tinggal pakai aja nih, teman-teman. Sudah -teman. lembut seperti ini. Oke, okay. oke, okay, teman-teman, hasil blender tadi sudah jadi, teman-teman. Ini -teman, seperti ini. Sudah halus tuh, campurannya udah sama. misalnya kita tinggal pakai aja teman-teman ya tuh, seperti ini. Kalau teman-teman buat, misalkan membuat acara ini kan nggak bisa dadakan, teman-teman ya harus bikin proses dulu beberapa menit lah proses, mungkin cukup lama. Kita bisa bikinnya sehari sebelumnya di teman-teman. Ini juga seminggu kuat teman-teman, kita taruh aja di ini. Di kulkas teman-teman di blisernya ya, biar enggak ini enggak asem, biar terpres. nih teman-teman udah jadi semua tuh. Ini cukuplah dua kali mancing. Soalnya kalau umpan terbuat langsung bahan dasar gudang, terus kita pasang umpannya nggak usah gede-gede ya teman-teman. Soalnya ikan mas pada doyan teman-teman. Ya, pada daya ikan mas teman-teman, nih seperti ini teman-teman udah jadi ini tuh seperti ini ya. Kalau teman-teman misalkan kalau ntar nyeduh pakai ini misalkan agak encer keenceran, teman-teman nggak usah tambah apa apa lagi, paling tambahkan kino aja buat kelengketnya teman-temannya sedikit, tapi ini juga udah bagus nih kayaknya tuh. Tuh, teman-teman udah jadi. <tuh> nah ada sedikit chip lagi teman-teman buat yang suka bikin butukan atau ngebum bahasa ininya ya bahasa ininya bahasa apa bahasa modernnya ngebum atau bikin butukan ini kan di dalam salim ini atau indomie ini atau mie instan ini ada sarimnya teman-teman ini ini jangan dibuang teman-teman ininya e, minyak ininya minyak minyak kita ntar kalau bikin kutukan kita bisa bikin beli umpan pelet atau pelet ya teman-teman. Buat kutukan saya pakai pelet. Sekitar tiga lah, tiga pelet kita campurkan ini. diaduk tambah air terus campurkan ini ya, teman, campurkan eh, apa ini? Misal saya udah coba teman-teman eh, laut eh, ikan apa pada datang teman-teman. Karena -teman. hmm. ngumpul teman-teman tuh udah coba benar bisa praktekkan juga ini mengapa atau lagi banyak pakainya sekitar dua bisa kita tambah lagi tambah lagi itu peletnya buat butuhkan teman-teman atau ngebum pertama oke okay, terima kasih teman-teman ya, e, cukup segini atau cukup sekian e, tutorial umpan saya menggunakan bahan dasar ubak udang sama wingsan mudah-mudahan bermanfaat mudah-mudahan teman-teman juga pemancing-pemancing yang hobi mancing mudah-mudahan pakai umpan ini dijamin gacor, teman-teman. <gifat> Insya Allah dijamin gacor, teman-teman. Oke, teman-teman, makasih. E, saya, terima kasih banyak. Depan dan dukung terus e, channel saya. Dengan cara subscribe, like, share, dan komen video ini, teman, -teman agar bisa berkembang channel saya, teman-teman. Akhirnya, saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya.